Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja sistem oli pada mesin diesel. Cara kerja pelumasan, salah satu sistem yang harus disediakan dalam sebuah mesin adalah sistem pelumasan. Berbeda dengan sistem permesinan lain, pada sistem pelumasan tidaklah mempengaruhi proses kerja mesin secara langsung. Namun, sistem ini wajib keberadaannya pada mesin. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya. Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Cara kerja sistem pelumasan oli pada mesin diesel. Sistem pelumasan mesin diesel atau mesin induk sangat diperlukan, terutama pada bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Seperti pada bantalan roda gigi, dinding silinder, dan lain-lain. Minyak pelumas harus dapat didistribusikan pada bagian tersebut. Adapun, sistem pelumasan mesin diesel dibagi menjadi tiga cara berdasarkan metode kerjanya. Sistem Percik Sistem ini merupakan sistem yang sederhana, dan dipakai untuk motor yang berukuran kecil. Batang penggerak, atau batang torak dilengkapi pada alat yang berbentuk pendek, sehingga pada waktu bergerak, bagian tersebut mencebur ke dalam karter yang diberi minyak pelumas, dan melemparkan minyak pelumas pada bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Bagian yang banyak memerlukan pelumasan, yaitu bagian bantalan utama dari poros engkol, diperlukan pompa yang mengantarkan minyak pelumas melalui saluran-saluran. Sistem Tekan Sistem ini adalah sistem yang lebih sempurna dari sistem racik. Minyak pelumas dialirkan pada bagian yang memerlukan pelumasan dengan cepat, dengan suatu tekanan dari pompa minyak pelumas. Pompa minyak pelumas yang banyak dipergunakan adalah dengan memakai pompa sistem roda gigi. Pompa ini bekerja dengan suatu tekanan, minyak pelumas akan, mengalir melalui saluran dan pipa ke bagian-bagian seperti bantalan, roda gigi, ring piston. Sedangkan untuk melumasi dinding silinder, tetap menggunakan sistem percik. Cara ini sebenarnya merupakan gabungan dari sistem percik dibantu dengan sistem pompa. Sistem kombinasi Sistem ini adalah gabungan antara sistem tekan dan sistem percik. Keuntungannya adalah, Apabila sistem tekan tidak bekerja, karena pompa oli rusak, maka pelumasan pada batas-batas tertentu masih berlangsung dengan sistem percik. Jadi, cara kerja sistem pelumasan pada mesin di selia itu, pompa oli digerakkan oleh puli mesin, sehingga oli pelumas akan terhisap dan tertekan. Sebelum masuk ke dalam pompa, oli pelumas akan disaring melalui strainer. Selanjutnya oli akan ditekan, dan disaring kembali melalui filter kedua. Oli yang sudah bersih, akan disalurkan atau didistribusikan, melalui sistem, dan galeri yang ada pada komponen mesin. Oli pelumas akan melumasi berbagai komponen mesin diesel yang bergerak, seperti krensap, piston, dan berbagai komponen lainnya. Oli pelumas akan, disemprotkan melalui oil jet ke bagian komponen mesin yang sulit terjangkau, seperti piston. Oli ini akan membentuk lapisan yang akan menjaga komponen mesin diesel agar tidak rusak. Setelah melumasi mesin, maka minyak pelumas akan turun sendirinya akibat gaya gravitasi. Oli pelumas akan kembali ke karter dan siap digunakan untuk proses selanjutnya, apabila sistem pelumasan dibutuhkan kembali pada mesin diesel tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua.